Sobat sekalian mungkin sobat seringkali beli monstera variegata tumbuhnya hijau Bahkan udah beberapa kali Atau yang terahnya mewah, half moon, kemudian dulaka jadi hijau Terus ada yang tadinya mungkin biasa aja Terus sekarang malah putih polos Gimana sih sebaiknya memilih bibit Monstera varigata yang bagus dan prospek kedepannya trahnya bisa stabil, Farigata yang bisa stabil. Fahri akan bagi tipsnya cara memilih bibit Monstera varigata yang nantinya akan stabil. Baik, yang paling bagus varigatanya itu sebenarnya secara sekilas tuh sudah kelihatan ya yang seperti ini seperti ini ini namanya motif mardo atau yang orang-orang sebut sering disebut sebagai white tiger itu yang seperti ini jadi hijaunya ini cenderung hijau agak silver karena saking kuatnya warna putihnya, sehingga hijaunya pun ada samar-samar dibandingkan dengan yang hijaunya ini kan berbeda. Ya, coba sobat bandingkan tuh hijaunya yang marble ini dengan hijaunya ini kan berbeda. Ini yang nantinya akan selalu stabil dan terahnya mewah. Dilihat dari batangnya pun, batangnya itu belangnya juga merata batangnya pun belangnya marble nah tapi kendalanya untuk yang motif seperti ini harganya memang mahal ya sobat sekalian jadi kalau sobat sekalian menanyakan harga yang motifnya marble atau orang-orang sebut white tiger itu biasanya lebih tinggi atau lebih mahal dibandingkan yang lain karena memang dia memiliki motif hargata yang paling stabil dan kita lihat batangnya pun, dia batangnya juga belakangnya stabil jadi, warna dasar batangnya itu hijau kemudian nanti banyak sekali garis-garis warna putih seperti pada daunnya sobat sekalian jadi kalau sobat punya budget lebih dan ingin masa depan monsternya mewah pilihlah yang seperti ini ya. pilihlah yang marble Kemudian yang kedua bagaimana Dengan yang half moon Kalau yang half moon mana nih Tuh kan? Ini contohnya yang half moon Untuk half moon ini memang banyak sekali yang suka Karena ya memang Motifnya unik ya Separuh hijau Separuh putih Ini contohnya juga Separuh hijau Separuh putih Memang sangat menarik untuk Motif Half Moon Namun Half Moon ini juga punya kelemahan sobat sekalian Apa kelemahannya? Jadi monstera yang Half Moon seperti ini Dia sifat varigatanya adalah sektoral Apa itu sektoral? Sektoral itu separuh hijau, separuh putih Jadi kalau sobat lihat batangnya ini separuh putih, separuh hijau. Jadi, yang nanti batangnya putih biasanya akan keluar varigatanya, yang sebelahnya yang hijau itu keluar hijau daunnya. Contoh half moon, resikonya nanti ketika semakin tumbuh, kadang jadi hijau polos seperti ini, walaupun batangnya masih belang. Jadi, sobat bisa lihat. Batangnya masih separuh putih, separuh hijau. Nah ini dia masih punya gen variegata, tetapi yang nampak di daun itu hijau. pun ini nanti kalau kita potong, supaya balik varigata lagi, kita harus pilih mata tunas yang ada di putihnya dan juga hijaunya. Jadi antara putih dan hijau. Di contohnya, Tunas yang terletak di batang antara belang putih dan belang hijau. Kalau nanti dapat tunas di yang hijau, nanti akan keluarnya hijau lagi. Kalau dapat tunas yang di batang yang putih, nanti akan ngebleng putih seperti ini. Kan ngebleng putih seperti ini tunasnya ya. Jadi kita harus lihat batangnya untuk Monstera Half Moon Half Moon ini Fari tidak menyarankan untuk Menjadi prioritas Apabila sobat sekalian Memilih Monstera Faridata Karena resikonya itu Resikonya nanti Keluar hijau semua Atau putih semua karena sektoral Sektoral itu separuh putih Separuh hijau Itu sifat dari Monstera Half Moon Mari lihatin lagi yang Tadinya half moon. Ini contoh lagi yang tadinya half moon. Ini batangnya separuh putih, separuh hijau. Kemudian dia kadang keluar putih polos. Karena ini pas yang di batang putih. Kemudian nanti yang hijau di batang hijau keluarnya daunnya hijau. Ini tadinya juga half moon ya. Jadinya seperti ini kebleng putih semua. Terus ini juga half moon, ini Ini half moon, ini sobat bisa lihat batangnya separuh hijau, separuh putih Nah nanti daun barunya itu juga tidak menjamin akan half moon lagi terus gitu ya Tetapi kadang sebelahnya hijau, sebelahnya putih Ya ini nanti biasanya yang sebelah sini belang putih hijau, yang sini hijau polos Ada contoh yang besarnya di kebun yang ditirunkan di sana pariground kan itu sektoral jadi separuh hijau polos separuh putih hijau atau belang itu untuk resiko half moon itu yang kedua kemudian bagaimana untuk monstera yang keluar putihnya banyak seperti ini ini yang keempat ya Kadang kalau orang-orang awam Justru memilih yang Banyak putihnya seperti ini Mewah banget, bagus gitu ya Tetapi sobat perlu tahu bahwa Yang daun putih polos ini Dia tidak punya klorofil Jadi lama-lama akan gosong. Ia bisa bertahan beberapa Minggu atau beberapa bulan Tetapi tidak Selama umur yang Belang putih dari hijau atau yang varigata pada umumnya Ini contoh juga mulai putih Polos semua Ini harus kita apakan Apakah dibiarkan seperti ini Ini nanti kita harus potong lagi Kita cari calon mata tunas Yang ada di posisi batang Ada belang hijau sama putihnya jangan memilih mata tunas yang dihijau saja atau yang diputih saja karena kalau kita memilih di hijau saja nanti tunasnya akan menghasilkan daun monstera yang hijau polos kalau mata tunasnya diputih nanti akan keluar tunasnya putih polos seperti ini A blank jadi untuk yang putih polos seperti ini nanti kita potong saja kita utamakan bonggolnya yang kita perhatikan Jadi nanti bonggolnya ini berharap masih bisa mengunculkan varigata normal Sedangkan pucuknya yang gosong ini nanti sobat tetap tanam saja Meskipun lama-lama nanti biasanya akan mati karena dia sudah tidak punya klorofil Tapi kalau masih rezeki kadang dia nanti keluar hijaunya lagi contohnya, nah ini ini contohnya yang tadinya putih-putih ini -putih, keluar hijaunya sedikit lagi nih tapi sebelum ini terlambat sampai panjang itu sebaiknya kita pangkas saja kita cari mata tunas yang ada belang putih sama hijaunya pada batang oke jadi untuk memilih bibit monstera yang bagus itu jangan terlalu berpatok pada tampilan daunnya Jangan terlalu dilihat di daunnya Tetapi kita lihat batangnya itu seperti apa Kalau kita beli daun pancing di satu daun Itu kita lihat batangnya seperti apa Ini batangnya yang belang-belang sempurna seperti motif pada daun Dan ini nanti tunasnya pas di belang-belangnya antara putih dan hijau jadi nanti tunasnya insya Allah akan bagus Kadang motifnya bagus tetapi batangnya kurang bagus atau batangnya hijau polos Kadang varigatanya motifnya bagus tetapi batangnya putih polos Nah itu nanti tunasnya akan menghasilkan daun yang putih polos seperti ini Jadi monstera dengan daun putih polos seperti ini masa depannya suram ya kita harus selamatkan dengan memotong dan kita pelihara bonggolnya. Pucuknya tetap kita tanam tapi yang kita prioritaskan atau kita tunggu-tunggu tunas barunya. Yang nanti akan bisa menghasilkan tunas yang normal adalah bonggolnya. Baik sobat sekalian, jadi bagaimana untuk monstera yang putih polos seperti ini. Yang memang untuk secara tampilan bagus ya karena daunnya jadi putih mewah ini tetapi ini nanti akan semakin mengecin batangnya kemudian daunnya akan semakin gosong ini sobat bisa lihat ya ini udah banyak daun yang rontok 1 2 3 4 kenapa rontok ya karena gosong karena tidak punya klorofil jadi untuk menyelamatkannya kita cari mata tunas yang masih ada hijau di batangnya nah ini kita lihat tapi sudah nggak ada yang warna hijau di batangnya ini calon mata tunas nih nah ini di putih semua ini nanti kalau kita potong tetap keluarnya putih polos terus lari-cari lagi nih di calon mata tunas ini juga di putih ya jadi nggak bisa belangnya soalnya di sini paling yang bawah-bawah oh ini masih bisa nih nah ini calon mata tunas nih ini calon mata tunas ada hijaunya jadi kita potong saja nanti di sini atau di sini supaya nanti keluar tunasnya ini yang tadi nih ini yang tadi tunasnya di putih semua ya ini jadi kita potong saja di sini nih karena tunas yang ada hijaunya di sini Sobat bisa nggak lihat ini mata tunas gitu. Tuh belum paham ya. Ini mata tunas. Kalau biasa main tanaman tahu tunasnya kira-kira di mana tuh tahu ini kelihatan ya. Kelihatan enggak? Bismillahirrahmanirrahim, kita potong di sini. Harapannya nanti bonggol ini akan memunculkan tunas dengan varigata yang anda putih dan hijaunya tidak polos seperti ini. Nah, yang pucuknya ini kalau masih di kita itu ya nanti kalau kita tanam bisa keluar hijaunya. Tapi sebagian besar untuk yang kasus seperti ini udah dirilakan karena nanti selanjutnya putih terus gitu ya. Jadi ini udah dirilakan aja gitu. Jadi sobat jangan pilih yang seperti ini tapi kalau misalnya murah dan sobat penasaran ya gak masalah ya mau beli seperti ini kemudian yang kasus yang ini juga ada lagi ini ini putih lagi meskipun ini ada daunnya yang hijau dikit tetapi coba sobat lihat ini juga banyak daun yang udah rontok satu dua tiga Jadi kita cari tunasnya yang seperti tadi ini calon tunas nih tapi ini di putih ya hijaunya di belakang terus yang sebelah sana enggak ada hijaunya ini juga calon tunas di putih juga coba ke bawah lagi ini calon tunas nih eh, sih bukan coba dicari lagi. ini ya, Nah ini ada hijaunya sedikit ya. Harapannya nanti bisa tunas di sini dan daunnya ada hijaunya. Kalau nggak kita potong nanti akan ya gini pertumbuhannya. Dan ini lama pertumbuhannya karena nggak punya klorofil kan gosong-gosong. Oke kita potong di sini. Bismillahirrohmanirrohim. Relakan lagi ya, tapi tetap kita ikhtiar untuk tanam. Siapa tahu nanti luar hijaunya. Nah, ini contoh yang sudah mati pucuknya karena putih terus. Ini juga putih terus. Nah, ini satu rumput ini nggak tahu kok bisa putih terus semua. Gini. Nah, ini harapannya nanti bonggolnya ini masih bisa memunculkan tunas yang bagus. Padahal ini dulu dari... Propagasi daunnya mewah seperti ini loh, Tapi ini karena agak ada tra, tra half moonnya jadinya seperti itu ya Ini kita tunggu Supaya nanti memunculkan tunas yang normal Kemudian yang ini Yang Kalau yang ini batangnya masih bagus banyak Putih hijaunya Dan mana lagi Nih, sobat sekalian, terlaluan lagi nih, terlaluan lagi. Padahal tadinya udah bagus-bagus tuh dia, tapi kesini semakin suloyo ya, semakin banyak putihnya. Kita cari yang batangnya masih ada, hijaunya untuk mudahnya kita cabut deh. masih ada hijaunya di sini kalau yang batang kecil gini memang agak sulit untuk mencari mata tunasnya ini harus dilap dulu supaya terlihat di mana letak mata tunasnya nih ini mata, calon mata tunas tuh tapi ini diputih, ini juga calon mata tunas. Nih, diputih juga nih, calon mata tunas. Nah, ini ada hijaunya nih. Ini ada hijaunya, kemungkinan yang akan kita ambil atas kesini yang ini cara mata tunasnya tersembunyi di ketiak daun oke jadi kita potong di sini ya karena mata tunasnya yang ada hijaunya di situ jadi kita potong di sini Bismillahirrohmanirrohim ini kita tanam lagi meskipun kita juga harus merelakan karena ya begini deh putih semua ini ya kalau tunasnya di yang putih semua, itu untuk yang putih. Bagaimana untuk yang half moon? Nah ini sobat bisa lihat, ini half moon yang cenderung nanti juga akan mengutih terus. Oke kita cari tunas yang ada di batang yang belang. Nah ini tunasnya nih. Nah ini pas di Belang ya antara putih dan hijau, pertemuan antara putih dan hijau. Per vari terlihat. Nah, ini calon mata tunas yang bagus yang nanti bisa menghasilkan variegata normal. Kemudian kalau yang atasnya ini dimana mata tunasnya? Di sini ya. Nah, ini meskipun di dekat hijau tetapi ini banyak di putihnya. Jadi kemungkinan nanti akan menghasilkan tunas yang putih polos juga. Jadi kalau yang ini nanti kalau mau dipotong yang ini aja ya karena ini pas di pertemuan antara hijau dan putih. Oke okay, untuk yang half moon bagaimana sobat sekalian? Jadi ini contoh yang half moon. Ini tadinya half moon tapi form di daunnya jadi hijau semua. Tetapi di sini Batangnya masih belang putih dan hijau. Jadi meskipun ini daun pancingnya nanti hijau, tapi dia bisa menghasilkan tunas varigata lagi karena dia masih punya mata tunas nih. Mata tunasnya pas di pertemuan antara putih dan hijau. Ini bisa menghasilkan varigata yang bagus ini. Kemudian yang atasnya ini juga di pas pertemuan antara putih dan hijau. Jadi bisa menghasilkan Varigata bagus. Jadi kadang kami jual daun pancing hijau, tetapi kalau batangnya seperti ini, sebenarnya tetap bisa menghasilkan Monstera Varigata yang bagus. Nah, kadang-kadang pecinta tanaman sering salah kaprah, pilih daun pancing yang mewah tetapi tidak dilihat batangnya seperti apa. Bisa jadi daun pancingnya mewah tetapi batangnya hijau polos atau putih polos. Itu justru Kebalikan dari yang kelihatannya daun pancing yang polos, tetapi bisa menghasilkan varigata, sobat sekalian. Jadi jangan tertipu oleh tampilan daunnya. Contohnya ini nih, uh, mana ya? Contohnya ini tadi nih. Nah, ini daun pancing kalau kita ambil satu ruas ini, daun pancingnya mewah, sobat sekalian. Tetapi batangnya putih semua kayak gini, tunasnya di pas yang putih. Jadi ini tidak prospek. Itu, itu ya. Kemudian, yang ini hafal ini nih, ya eh, Sobat. Bisa lihat, ini kan batangnya yang separuh putih, separuh hijau. Kita lihat tunasnya di mana. Ini tunasnya pas di pertemuan juga, ya. Ini juga bisa menghasilkan tunas yang bagus. Terus, yang ini nih. Ini di ketiak daun. Ini calon tunasnya, pas di yang pertemuan putih dan hijau, ini juga bisa menghasilkan anakan yang bagus, kemudian yang atasnya lagi. Ini juga calon tunasnya di sini. Jangan memilih monstera dengan tunas yang ada di hijau. Mari cariin contohnya ya Tunasnya yang ada di hijau Itu yang nanti akan menghasilkan Anakan yang hijau polos Kita cari ada atau tidak Nah ini meskipun uh, Putihnya sedikit Tetapi tunasnya pas di yang putih Jadi ini nanti masih bisa menghasilkan Tunas yang bagus terus kita lihat atasnya masih bagus ini nah ini sobat sekalian ini contoh yang nanti tunasnya pas di hijau, jadi ini kemungkinan besar, ini nanti tunasnya akan menghasilkan monstera hijau atau monstera durhaka. Meskipun ini daun pancingnya bagus ya, ini daun pancingnya bagus, tetapi karena mata tunasnya di sini, jadi nanti akan menghasilkan anakan yang hijau. Jadi jangan terkecoh dengan tampilan daun pancing, tapi lihat. Batangnya mata tunasnya ada di mana? Nah, kalau yang atasnya ini udah beda lagi. Ini ada putihnya, jadi bisa menghasilkan parigata. Terus atasnya lagi, oke. Hey, ini ada putihnya, jadi masih bisa ya. Terus yang sebelah sini, ini di dua sana, ini yang terpendapat Itu masih ada putihnya, masih bisa. Ya ini yang parah, yang hijau. Nah ini contoh, meskipun daun pancing mewah, nanti bisa menghasilkan anakan yang hijau polos. itu ya, sobat sekalian. Jadi, kesimpulannya, pilih postera dengan motif marble seperti ini. Kita lihat daun dan juga batangnya. Sobat bisa lihat batangnya nih. Batangnya, kalau yang marble, biasanya seperti itu. Itu juga, ya. Jadi, variegata di batangnya itu juga merata. Hampir tiap berapa mili itu ada, guratan putih dan hijau. Jadi, kayak mozaik, kue mozaik gitu ya, Kay kayak permen blaster gitu. Tapi kendalanya karena yang ini mahal. Kalau mau cari yang ekonomis tadi, yang Fahri sudah jelaskan. Jangan terkecoh dengan daun pancing yang mewah. Lihat batangnya. Lihat letak mata tunasnya itu. Nantinya akan muncul di mana? Jangan sungkan untuk menanyakan ke penjual, "Mas, tunasnya di sebelah mana? Lihat batangnya seperti apa?" gitu. Lebih baik bertanya dahulu daripada menyesal di kemudian setelah tunggu. Itu tips untuk memilih Musera Variegata dan cara mengatasi atau menyelamatkan monstera yang ngeblank Atau monstera putih Yang ngeblank ataupun monstera half moon Yang durhaka seperti ini Masih bisa diselamatkan Asalkan batangnya masih Belang putih dan Hijau ya Ini masih bisa diselamatkan Jangan khawatir Asalkan batangnya masih Menghasilkan Tunas yang Berpotensi untuk Memunculkan variegata Untuk yang pucuk ini Kita relakan Meskipun tetap kita ikhtiar untuk tanam Gak tahu nanti Allah yang menentukan Apakah dia akan keluar hijaunya lagi Jadi normal lagi Seperti ini Atau akan putih terus kemudian lama-lama mati Pucuknya hilang Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Yuk